Assalamualaikum. Selamat datang di channel kami, Mom and Kids. Kali ini Mama sama Safia mau bermain salam-salanan. Oke, nama ya. Iya, kayak tas Frozen Safia yang cantik ya. tuan tapi sudah selesai main salon-salonnya teman-teman terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa like dan subscribe nya ya teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye jaga kesehatan assalamualaikum